everybody, kembali lagi bersama gua Satrio Prasetyawan di channel Rio Satrio, happy new year guys dan resolusi kalian di tahun 2022 apa guys kalau resolusi gue, tahun 2002 gue bisa lebih baik lagi dan channel ini bakal di tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber amin, ya alamin amin Allah oh, 1 juta subscriber mohon maaf sekali kalau misalnya gua gak bikin video lama sekali guys biasalah, namanya juga The Self Daily Worker man Pekerja cuy Seorang pekerja Warga sipil Yang mencari uang bulanan Menjadi karyawan produksi Susah Makanya gak bisa bagi waktu oke okay? Dan Di waktu ini udah kesempatan banget Gue libur dua hari guys Libur ini gue manfaatin untuk bikin konten Dan sekarang kita sesi kali ini Mau reaction video Rewind 2021, oke, okay? by Chandra Leo and Aulion. Wow, dua legenda ini guys yang paling gua tunggu-tunggu ya di Rewind tahun 2020 excited banget ya trending 1 dan sekarang Rewind 2021 tetap trending 1 udah gak bisa dikalahkan, udah gak bisa dikalahkan Rewind 2021 di Indonesia gak bisa dikalahkan. Sekarang gua mau reaction videonya Rewind 2021 Dan mari kita mengangkat terus karya Indonesia Jangan patang semangat Oke tetap terus kerja keras Karena World Heart Pray Hard Kerja keras nggak mengkhianati hasil Jangan lupa subscribe dulu channel Rio Satrio guys subscribe jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan like, comment, dan share video ini ke semua teman, -teman kalian bantu tahun ini bisa mencapai satu juta subscriber ya guys ya bantu banget oke okay. disclaimer 1000 subscriber aku akan adakan giveaway saldo dana guys sebesar 20.000 giveaway saldo dana dulu ya Se, uh, sebesar 20.000 karena pemula nanti kalau misalnya udah subscriber nambah makin besar makin besar hadiahnya pun akan semakin besar oke okay. Langsung aja, gak usah basa-basi lagi. Kita akan mulai nonton reaction video Rim 2021 Oke, okay. oke, okay, langsung aja kita mulai. Oke, Scarlett. Oke, Iklan Scarlett. Ya, mau kamu aja ajak copyright nih? Indonesia. Indonesia. On. present by scarlett didukung oleh star carlett a team 2 one aulion production chandra lewain aulion oke okay, ini siang kecil nonton rewind 2020 ya oke iya iya Wah, kenapa ibu kok nangis? Oh oh oh nantan, nantan, nantan. Nantan, nantan. Surat pemutusan hubungan kerja. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ya guys ya oh ya, ya? tahun oh oh oh tahun oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh mana guys. Dan orang makin susah untuk bekerja Makin susah mencari uang Makin susah untuk mencari makan Untuk keluarganya guys Makanya pemerintah tolonglah Bantu rakyat seperti kita ini Yang membutuhkan pekerjaan ini Dibantulah tolong Please Saya minta tolong Oke Oke apa? Dia. Oh iya, Itu pakai lagi. bolong ini waktunya dipakai untuk belajar, gitu biar jadi orang. orang sukses dan punya banyak Oke. Gue agak apa? gua kasih ini agak guys Uh, sebuah jawaban dari video ini ya ini ada dua dua apa dua orang atau bisa dikatakan keluarga lah dinya kayak gitu ini anak dan ibunya dan ibunya ini kesel soalnya buat apa sih anakku itu nonton itu kan gak ada gunanya yang lebih baik belajar ya biar berguna menjadi orang Hah, Emang kita ini selama ini bukan orang gitu loh mungkin maybe ya pandangan seorang yang bisa dikatakan netizen kalangan orang tua lah kasarannya kayak gitu menjadi orang itu adalah dimana kalian sukses mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang yang banyak dan bisa menghasilkan saham-saham yang begitu luas gitu. maybe yang dikatakan gitu tapi secara harfiah secara garis besarnya Bapak atau netizen semua yang orang-orang tua di sana kita ini memang udah manusia gitu. Kita dari miskin sama kaya itu memang tetap manusia. Kalau misalnya kita apa ya, kastanya beda, apakah dijadikan ini guys? Perbedaan gitu Dia miskin orang dia dia orang kaya adalah orang. Dia miskin adalah siapa gitu? Setan. Oke ini ini ya guys ya cita-cita anak zaman sekarang ingin menjadi youtuber Yes. that's right ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses tapi nanti kalau kamu sukses ibu mana orang tua mana yang nggak menginginkan anaknya sukses jangan sampai kalian kaya menjadi lupa diri buta hati ya dengeri baik-baik camkan itu orang kaya Useh, dah banget. Wah, wow. Oh pintu Doraemon Pintu YouTube Oke okay. Merah otentik dengan YouTube Oke okay, suaranya Squid Game eh? Tapi versi seriosa tuan suara banyak banget, uiuiui, oke okay, vaksin, uang sondak tarak sama gemah, jerom di Hongkong mancabu Dika siap. Alifah. This is you. tadi. Sorry, sorry. <laughs> Gua kenal semua gitu loh guys, karena gua youtuber sejati Oke okay. Reggie Mio out Hinan Jadi Kobuser 5 4 close the door Oke, okay, BTS Mio, oke okay. Ini scene sini ya, Foot Locker ya Oke, okay, Tan Boy Kun. It's my man Gue pernah bikin challenge makan banyak ya Dia enam, Gue gak bisa Kotak tiktok Bobucu ini orang kediri guys Kalau kalian pengen tahu guys Maksudnya kalau kalian gak tahu ya Orang ini orang kediri dia Oke Oke pohon pisang Salam dari Binjai Anjay. Lu kenapa Lo cinta Luna datang ke sini? Ha? Oh. Eka Gustiwana. Dewi tahu pasti ingat aku di sini. Oke okay, Ria Ricis sama siapa ini lupa gua. Margoy guys pargoy muat muat mana muat. Oke okay. Jepung. Yes suaranya memang kayak kerenyes gitu harus berani disuarakan oleh anak muda. Hmm. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Banana, Nana, kita punya kulit yang hitam. Paul Shady. kulit yang putih, biar bisa diakui orang. Tidak, nggak semua orang kulit put hitam itu kastanya itu rendah guys. Karena di mana-mana kita, kita itu sebagai Indonesia itu harus ragam Indonesia saling toleransi ya guys ya. Kalian jangan rasis apapun lah Tentang kulit putih kah, kulit hitam kah Semuanya itu manusia Semua kodratnya itu sama, manusia ya Agama, mereka juga punya agama semua Oke okay? Jadi kalian, para netizen, tolonglah Dibuka matanya Jangan kalian asalkan dalam arti Udah kulit hitam, paling jelek lah Atau gimana lah Lebih bagus kulit putih Wah, gitu loh kan mereka sama-sama makan, sama-sama makan nasi gitu loh. Emang. Lanjut. Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama. Oke, okay, mau dia, yang mau yang dia. Mau dia, Yunda. Betul. Yang tak norma yang ada Laura. Apa salahnya mempunyai impian? my girl. Kami juga layak mempunyai impian menjadi realita, memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan Indonesia nggak mudah. Yes, nggak mudah. Menjalani hidup dengan susah. Hmm. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Hmm. Salah satunya adalah efek pandemi yeah. yang mengalihkan perhatian kita. Israe right, pandemic. yang memang perlu dan bagus, tapi kita lupa bahwa menjadi masalah Ferry Rwandi, si dokumenter. masih punya Indonesia masih That's my legend. Chandra Leos Indonesia Ya Tetap semangat Oke ini di peristiwa-peristiwa terhadap Apa ya tahun 2020 ya kaya Manggala kaya kebakaran hutan semuanya ada di tahun 2020 guys woi Indonesia banget nih you, baby, right ok oke orang-orang tiktok datang sini semua laki Oke orang tiktok kan semua Chef Arnold Bitcoin lagi trending banget nih Bitcoin nih Indra Ken dia yang berperan jadi Indra Ken oke yang pakai kacamata tadi itu loh guys Oh, what happened? Kids, what happened? Who are you? Are you here? Say something. <coughs> It's all right. Okay, are you all right? Oke, okay. oke, okay. siap. Ini COVID. Oh no, COVID. Oh, COVID apa Omikron ya? Emang guys, kita nggak bisa dalam arti ini apa ya? Apa ya? Gak bisa memprediksi COVID itu kenapa ke kita atau nggak. Jangan-jangan kalian yang nonton ini atau bahkan, bahkan kita ini, bahkan aku ini Mungkin kena covid gitu Well, I don't know Kita ini dianggap udah kayak OTG orang, orang tanpa gejala Jadi kalian harus waspada gitu guys Tentang covid Tetap protokol kesehatan kalian kencengin Jangan kendor guys Ingat jangan kendor Covid itu berbahaya guys gua udah dua kali kena Bahaya banget Ryan Furan Danny Sumargo, ya, yeah. kepaket sokong. Step by step ID, dance, dance nya mantap banget dah. Korea grapernya dapet, gitu loh. Kayak sarangan. Dan sini kayak punya pesan tersendiri gitu deh. Apa ini? 2,7M Oh Anggaplah mereka ini kayak ini ya guys ya Youtuber Yang enggak punya nama Anggaplah pakai seperti itu Dia hanya ini loh guys Oke okay. Siapa itu tadi kagetan? Mereka itu hanya tujuannya itu Hanyalah sebuah adsense essence adsense Dan si merah ini adalah sebuah algoritmanya Yang dimana seorang youtuber yang mengikuti algoritma Jadinya susah, sulit asi charge Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Sebentar. Ini ada banyak versi ya dari gua ya tentang yang ini sini sinilah, di sini sinilah intinya. Eh, uh, si merah ini kan seperti kita apa ya, si YouTuber yang mengikuti algoritma dan sementara yang putih-putih ini adalah YouTuber tanpa nama, algoritmanya itu hanya bertujuan untuk AdSense, AdSense, AdSense tanpa mementingkan karya gitu. Well, gua kurang paham juga sih. Oke yang covid ini gua mengingatkan sama ini ya guys ya Kejadian Chandra Leo yang hampir kritis karena covid ya guys Gak bisa dibungkiri guys Covid Membunuh orang Secara perlahan Kalian kalau kena Covid Siap-siaplah kalian Siapkan bekal untuk kalian ya Di akhiran nanti Karena dimana-mana orang Mati karena Covid What was that? What was that? Oh, uh oh Yeah oh, uh. Mm -hmm. uh uh Uh uh saya tadi pito siap oke Dan Dan Kalau salah, kalian komen ya guys ya. Kalau salah ya guys ya. Aku setahu ini, ini sisinya ini pensi. Yang dibuat oleh skin Indonesia Sekarang ya jadi jati kita deh. Ya. ya, Ibu Sedang oh, bersusah hati. Air matamu berlilai wow. So good! Masterpiece banget sumpah Keren, keren, keren, keren Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, 2021. This is amazing man. Oh. Bagus banget. Serius sumpah Bagus banget. Bagus banget. Oke, itu video terakhir dari riwan 2021. Gimana seru nggak, guys? Bagus banget enggak? Ya iya toh. Buatan Chandra Leo dan Aulion itu memang this the best man. Mereka berdua itu legendary yang nggak bisa dikalahkan gitu loh sama orang. Oke, okay, gue beda dari video kali ini ya guys ya. Kenapa, Riwen, di setiap temanya? Ya, tema fotonya dan juga di videonya itu kok berbau kayak tanaman-tanaman atau akar sulur, akar sulur kayak uh, punya pohon pohonan gitu. Ternyata, uh, gua ini ya, Mick. Apa ya, bisa gue katakan dalam Gue bisa gambarin ini loh Jawabannya adalah Di tema kali ini, di Rewind 2021 Chandra Lio, mungkin siapa pemikirannya Mengangkat tema Alam Bener enggak Jadi kita diingatkan Di video ini adalah Kita jangan sampai lupa dengan alam Boleh meng Kita mengingat Ini ya guys ya, covid masalah virus ya yang merajalela itu gak masalah tapi jangan lupa dengan alam guys karena alam itu penting untuk di generasi ke generasi guys penting itu jangan sampai kita lupakan itu semua oke sekian terima kasih ya itu jawaban gua tentang ini ya riwayat penglihatan gua tentang riwayat sama videonya semoga ini Bulan ke depan bisa mencapai uh, kalau tahun kemarin kan juta mungkin 60 juta lah ya bahkan kalau bisa 100an juta amin, ya amin. gue berdoa itu semoga semoga akan terjadi ya ya udah jangan lupa subscribe, like, comment dan share video ini ke semua teman-teman kalian bantu channel Rio Satrio sampai sejuta subscriber ya dan dukung terus aku bikin konten ya Kalau kalian ingin aku bikin konten ya Support aku guys Support dengan cara subscribe Oke okay? kalian dengan cara subscribe itu kalian membangkitkan semangat Satrio Prasetyawan Atau channel yo Satrio itu untuk terus berkawan Apa membuat konten menghibur kalian ya guys ya Tetap terus subscribe ya Subscribe Karena subscribe itu gratis Nggak ada bayar apapun pun 5.000 10.000 nggak ada guys subscribe itu gratis guys ya udah gua saat ini operasi awan pamit undur diri pamit undur diri see you next time video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time